Halo uh, teman-teman, kali ini konten spesial, Olider uh, sesuai request dari teman-teman yang suka dengan stand-up, ada yang komen, Bang, uh, tolong dong wawancara sama teman-teman di public yang lain yang dia punya question di stand-up comedy katanya gitu. <tuh> Saya tanya nih, sira -sira siapa yang boleh uh, uh, uh, bikin konten itu? Bang, Bang Jack dong, Bang Jack katanya teman-teman rata-rata teman-teman netras yang pengen tahu ada juga ternyata banyak banget yang suka stand up komedi kayak gitu jadi ngerkomenasin bang Jack buat wawancara. Berbagi tips, berdiri di depan banyak orang Dan kemudian mengeluarkan joke-joke yang itu bisa buat orang tertawa Tolong dong Bang Nah ini hari ini, jadi kita solider kedatangan bintang tamu spesa teman-teman yang sudah request itu sudah subscribe YouTube-nya Bang Jack. Jadi bahkan sebelum subscribe solider, itu sudah subscribe channel Bang Jack dulu gitu Tapi kita tidak akan spesifik ngobrolin soal stand up komedi aja Secara umum kita bakal ngobrolin gimana sih difabel dalam komedi kalau menurut saya kan ada dua nih pertama dia sebagai objek materi yang kedua dia sebagai subjek. mungkin sebelum uh, lanjut ada beberapa pertanyaan yang saya, yang pengen saya ajukan ke Bang Jack teman-teman juga request pengen denger satu joke dari Bang Jack kita mulai dengan diskusi ini dengan tertawa uh, Oke okay. what's up dude balik lagi sama blind man Jack uh, gue yakin lo semua atau sebagian besar dari kita pernah naik pesawat terbang. Tapi ketika naik pesawat terbang, lo semua perhatiin nggak bahwa tidak ada prosedur evakuasi yang baik untuk orang dengan disabilitas. Yang ada cuma dikasih tahu pelampung di mana, masker di mana, pintu darurat kemana tapi bagaimana orang dengan disabilitas keluar dari pesawat, bagaimana mereka dievakuasi, itu nggak pernah dikasih tahu kan. Jadi lo bayangin, kalau misalnya lo lagi terbang nih, karena terbang terus tiba-tiba suara Buaar! gitu kan wah kenapa nih tiba-tiba pilotnya ngomong para penumpang yang terhormat kami saat ini dalam situasi darurat pesawat mengalami kerusakan dan sayap sebelah kiri pesawat dalam keadaan terbakar dan mengharuskan kita untuk melakukan pendaratan darurat di air bagi para penumpang yang bisa berenang mohon segera menggunakan pelampung keselamatan Anda dan bergerak ke sebelah kanan dari pesawat. E, untuk para penumpang yang tidak bisa berenang, tetap menggunakan pelampung e, anda dan tunggu e, bantuan dari pramugari untuk menyelamatkan diri. Dan untuk para penumpang dengan disabilitas, terima kasih telah terbang dengan Capung Air. <t commercial break> Setupnya kena banget, paslenya kena banget. Tapi benar kan? Iya bang, benar bang. Benar kan? Aduh, pelayan, iya pelayanan penerbangan itu memang belum apa namanya belum menyelesaikan kebutuhan teman-teman. oke okay, itu teman-teman ya. Uh, terima kasih buat bang Jack luar biasa. Saya sampai ikut membayangkan <laughs> karena karena saya juga pengalaman beberapa kali mendampingi teman-teman di Pabel terbang dengan pesawat gitu ya. Mas Joni, kemudian ada Mas Hajiwan, ya yeah, yeah. Kuni dan lain-lain kayak gitu. Jadi memang sangat-sangat uh, perlu banyak uh, evaluasi sih dari uh, apa namanya sistem penerbangan kita hari ini. Betul. Nah, Oke, okay, terima kasih Bang Jack. Uh, Oke, okay, kita lanjutkan <laughs> ke pertanyaan pertama ya. Kita kan belum mengenal banyak nih uh, soal sebenarnya kapan sih Bang Jack itu menggeluti stand up comedy? Apakah uh, dari lahir kemudian udah bisa membuat orang ketawa? <laughs> kemudian? <laughs> <laughs> Nah, itu atau itu proses Bang Jack. Mungkin uh, berteman dengan teman-teman yang suka banget dengan uh, stand-up komedi kayak gitu. Nah, mungkin Bang Jack bisa bercerita dari awal uh, gimana sih Bang Jack menjalani sebagai stand-up komedian. Gitu. Oke, okay. awalnya tuh memang sebenarnya gini ya, kalau... Gue gak tau, tapi seingat gue ya, memang dari SD, dari kecil, gue tuh emang banci tampil gitu ya. Banci tampil dalam artian, kalau ada acara keluarga, pasti gue berusaha untuk melucu gitu Terus kalau teman temen nongkrong, gue juga berusaha untuk ngelucu, gue berusaha untuk ngibur orang. Karena memang memang gue seneng gitu dengan melihat orang ketawa, mendengar orang ketawa tuh gue seneng banget gitu. Dan masa remaja gue kan agak gloomy ya. Agak agak berat karena karena dulu uh, divonis akan mengalami kebutaan gitu, jadi sebenarnya nutupinnya dengan itu gitu loh dengan nongkrong sama teman-teman terus bercanda-bercanda ketawa-ketawa seakan nggak ada apa-apa di ini di hidup gue gitu nah ketika tahun eh, tahun 90-an tuh sembilan mungkin sekitar akhir akhir sembilan puluhan ya sembilan puluh mau ke mau ke dua ribu itu eh, gue mulai aktif di aktif secara penuh di di dunia disabilitas waktu itu ketemu Joni juga salah satunya ada Joni, Cak dulu yang teman-teman awal di, di perjuangan buat uh, Pak Setio, Bu Mimi. Uh, nah itu akhirnya berjalan beberapa tahun, uh, gue mendalamilah sebagai uh, aktivis ya istilahnya ya sebagai aktivis. Jadi ikut mengadvokasi, ikut yang awalnya dari demo-demo ikutan demo-demo terus lama-lama jadi ngerti gitu kan, oh bagaimana kita harus mengadvokasi. Nah, akhirnya bagaimana kita harus melobi, bagaimana kita berdiplomasi, gitu kan e, ilmunya, alhamdulillah lah, apa namanya mulai naik, mulai naik, mulai naik, e, sampai ada di satu titik di mana saya merasa jenuh sebenarnya jenuh dalam artian, ini gue selama ini ngomong sama DPRD kok gini-gini aja ya, gue kiring sama DPR kok gini-gini aja ya, kiring sama menteri kok dunia masih gini-gini aja ya, gitu artinya ngerasa bahwa bukan Bukannya percuma, tapi kok perubahannya pelan sedikit-sedikit gitu ya. Tapi memang memang harusnya seperti itu gitu. Yang penting kan ada perubahan. Cuman saya pribadi ngerasa agak jenuh gitu. Nah ketika diketemukan dengan stand-up komedi, saya tuh yang langsung, wah ini, <laughs> ini, saya saya harusnya begini gitu loh. Jadi balah melihat stand-up komedi itu menjadi sebuah media yang secara lugas bisa menyampaikan keresahan saya keresahannya apa ya itu permasalahan disabilitas gitu jadi mulai saat itu saya ngomongin gitu tentang aksesibilitas tentang susah nyari kerja tentang surah susah nyari jodoh gitu ya jadi yang sebagai disabilitas tuh di, semua dijadikan materi dijadikan bahan dan yang saya suka adalah meskipun orang tertawa Ketika nonton saya, ini bedanya gitu ya. Ketika mereka nonton saya stand, apa ketika saya misalnya face to face advokasi secara formal dengan dengan orang-orang tertentu gitu Apakah itu dari legislatif atau eksekutif atau siapapun lah gitu ya. Kadang-kadang setelah sekian lama presentasi setengah jam, sejam presentasi diskusi. They still don't get the meaning. They still don't get what we want. Gitu. Itu yang kadang-kadang bikin bikin kita sedikit. Ketika kita pulang, besoknya follow up. Lu kok gini sih? Gitu kan, sering banget tuh. Kayak gitu tuh. Nah, kebalikannya ketika saya stand up. Eh, dalam waktu saya 10 menit misalnya saya stand up. Banyak sekali message yang ditangkap oleh orang. Yang saya kaget. Jadi mereka ketawa. Hahaha gitu. Tapi ada ada momen, oh iya ya gitu loh. Di dalam, dibalik ketawanya tuh ada ada sesuatu yang mereka tuh ketawa karena membenarkan gitu loh. Ya kayak hmm. tadi bisa saya yang pesawat gitu kan, emang bener kan kayak gitu gitu loh. Kita ketawa tapi iya ya. Selama ini emang nggak ada gitu loh. Prosedur evakuasi untuk untuk orang dengan disabilitas pesawat tuh gak ada gitu. Dan dan ini yang akhirnya membuat saya menjadi, ayo sudahlah, nggak ditinggalin. Jadi aktivisnya tetap sampai sekarang. Cuman memang kalau dibilang lebih berat ke stand up ya lebih berat ke stand up karena saya ngerasa itu media yang lebih efektif aja untuk untuk mensiarkan. Uh, masalah disabilitas ke masyarakat itu di luar Oke okay, bang, itu ya uh, sekelumit perjalanan dari bang Jack uh, yeah. menggeluti seni stand up komedi. Mm -hmm. Jadi kalau saya tangkap memang bang Jack menempatkan stand up komedian ini sebagai ruang kampanye juga gitu ya bang? Ya yeah, betul, ruang karena sebenarnya kan gini isu -isu orang yang, yang belum banyak orang mengerti, orang berpikir bahwa stand up komedi itu kita berdiri ber di depan terus kita ngelemparin jokes gitu ya kita kita hmm. ngelucu ngelawak gitu tapi sebenarnya stand up komedi itu stand upnya itu adalah membela I stand up for disability I stand up for my family I stand up for my belief gitu kan jadi kita hmm. berdiri itu membela gitu makanya itu tadi saya bilang ini jadi, jadi media yang efektif buat saya efektif. untuk untuk kampanye hmm. karena saya ngebela disabilitas melalui stand up Nah, kalau ngomongin soal hambatan nih Bang, gitu. mm. Bang J kan punya kemampuan berbeda dalam penglihatan gitu ya. Mm. Ah, tantangan, hambatan dan tantangannya apa selama stand-up komedian ini, kira-kira yang selama ini dihadapi oleh Bang J?